mana Awal Udin. Udin yang sedang di kamar, namanya? Kamar Udin. Kamar Udin Udin yang sedang di jalanan, namanya? Jalan Udin. Lagu Udin. Udin. Uh. Apa itu? 5 seconds till the enemy reaches the tapi terkenal aja ini kita Luka Untuk mengembang Aku Main hanya akan memenarungi penilaian. Ya udah dapat uang, dia. Hidungnya aneh. Apa dapat percaya? Warga pekliplu membuat pasar ya, dia ke bawah ya. Tengok, tengok, tengok, Mati udah ngomong kok. Aku tidak memiliki toleransi dari perbuatan jahat. Lahir kebaikan yang lebih besar. Iya, yang jelek ya, tetapi ada mange, juga LVM. ini manggih enak banget, Bersubah, aku bangsawan Kaya ke atas bermantel aku adalah emang enak-enak yang hilang terus di dalam pertarungan dalam bangsawan pun tidak ada oh, menurut <tuk> hidup di atas segera <sana. tuk> <tuk> <tuk> Satu eh, Varsha ke bawah ya? Di atas yang lainnya, Aku <laughs> <tuk> lagi coba ngerjain lagi. Eh, ternyata naik. Selim, aman-aman. Tapi, sama nggak mungkin. Tapi, wih, <tuk> Awas gue. Oh, senang. Papan aku ya Aku tidak pernah. aku melihat masalah bro versi ertifala oh yang tidak dapat gua oh bawahnya itu kita kasih aja guys biar banyak kalau king kelomong malas anjing bagaimana bisa panas di belakang bermantel aku adalah nah Nah mantap, kena, kena, kena. dorong ya ke Oh tahu sih, apa -apalah, kena ini lah. Jangan-jangan masuk. Ibu-ibu! Anjek, anjek! Oh, ini diarahin juga. Oh, di juga ya. Cuma klik doang Musuh Flicker pasti Kalau aku tapi membuka sifat kena semua Mati kena atau mana Oke oke oke oke Banget kok anjay Gak mati cok so. gak, gak, gak mati <tip> <tip> Udah Flicker ya lunteng kak <tip> Tapi Rigan lu cepet Buat, banget set so, set itu masih cok Cep nyelang cepet banget Gak ngerti kok Oh iya semangat semangat semangat entar sama kok mati? banyak masuknya. Sakit, Bang. flash kalau? An enemy dibawa, anjir. <tuk> Ya yes, sebelum kita nge tuh kita harus... Rijuanku sederhana Mengakhiri kutubu nge-gama Oh, okay, not ready um, Oh, okay, not ready Oh, okay, not dapat kill yang paling dia kali lo Ya Aku tidak memiliki Dia gimana ya yang? coba coba lu peta lu peta. Oh enggak dia. Kok enggak mau sih dia kenapa dia tahu ya Banyak begini Mau kena Nah, di atas yang lainnya di situlah oleh bocor ke manis hanya akan menlarungi semelaya ini pasti nih keluarga yang paling ini bawanya sosial mati, mati. Ah, itu hilang. Dari, dari perkuatan jahat lahir kebaikan yang lebih besar. Mati No, <laughs> <laughs> Mereka, enak, ini ya. aku untuk memukul sambil gitu lagi bro. di atas yang lainnya di situlah bingung Aku tidak pernah aku melihat masa depan Yang. Kalau mau itu harus ke jungle berarti ya. kumpulin 5 Slow kumpulin banyak pas kumpul otomatis tidak Kepala semua sih, dia kalau dapatnya tiga puluh ya, sepuluh poin, dulu. hai, hai, hai, hai, hai, hai, di sini hai, saya hai, kepala mereka Jubah aku bangsawan Lexi. Kep, mati Bermantel ya. baca, baca, baca. aku adalah Elman. O, is not ready. Our Oke, aku. lihat aku. Kau lihat orang. <tuk> <tuk> Kau lihat orang. lihat Eh, kok kelihatan juga! anjing! dulu sih gua. Kepalaan Berjubah, aku bangsawan pek. Bermantel, keluar! Gak gampang. ya, ya. Wih! Mana satu tuh? Balmond, balmond, Ke kemana kau? Manis mantap, full sih, Dia turun mati sih, wih, anjat, anjat, putih guys. Several. Aku adalah pemandumu menuju neraka. kalau combo jalan terus ya, nampaknya begitu team destroyed the turret oh, <tuk> <Ters>. <tuk> <Ters>. <tuk> eh, guys ya. Begitulah game -oleng kita guys ya thank you for watch ya <laughs> Makasih itu nonton guys ya terima kasih bye bye